Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers serta Leslar Lovers Dimanapun kalian berada Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kecura dan Rizky bilang Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya para sahabat Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhanya seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini seperti biasa Persahabat ya tentunya kita ke kabar pertama nih Tentunya ada seunggahan spesial banget ketika di acara Facebook Karsahur Persahabat ya kita lihat aja ini momen spesial banget Rizky Bilar yang semakin semangat bersahabat ya, ketika ditemani oleh Lesti Kejora, syuting "Wasabat" ya terlihat banget semangat dari Rizky Bilar. Tentunya mentang-mentang ditemangin makin semangat aja Pak Sabat ya, aduh, makin bangga, makin bahagia juga melihatnya Pak ya. Tentunya mudah-mudahan hubungan mereka juga selalu diberikan kelancaran, kebahagiaan sampai menuju ke pelaminan. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali respon dan tanggapan dari para fans yakni dari akun Instagram E-undersker Wahyuni yang berkomentar dikatakan Girang banget kalau ditemani calon bini katanya ya Ada juga komentar dari akun Instagram Air Mata Kebahagiaan Lestiris mengatakan dalam kolom komentar Fresh semangat ceria ya katanya ya pastinya banget dong Ceria yang ditemani oleh calon istrinya Rizky Bila Mudah-mudahan tentunya secepatnya idola kesayangan kita melangsungkan acara pernikahan kita makin gak sabar menunggu kabar bahagia dan kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya para sahabat, Alhamdulillah para sahabat yang kita mendapatkan kabar gembira juga tentunya ada unggahan dari akun Ayah Kejora nih yang mana memposting. Postingan lagu bismillah cinta di sini sudah mencapai 30 juta viewers Para sahabat ya akhirnya tercapai juga untuk lagu bismillah cinta kali ini mencapai 30 juta penonton Para sahabat ya ini the best banget Suatu bentuk kebanggaan juga buat kita semua akhirnya Yang tentunya kita impikan akhirnya tercapai juga para sahabat. ya Tepat bulan 5 tentunya lagu bismillah cinta sudah mencapai 30 juta viewers dan dalam postingan tersebut juga Tunggu Jaya Kejora Menurutkan sebuah kalimat caption dikatakan Alhamdulillah kata ya Kejora ya Nanti bisa komentar dan respon Dari para fans juga nih Untuk mengomentari postingan ini Pak sahabat ya Yakni dari akun Instagram nurul handayani 82 disitu mengatakan dalam kolom komentar Alhamdulillah ayah sukses dunia akhirat buat si anak baik Lesti Kejora Tentunya itulah sesuatu respon dukungan dan doa para sahabat ya Mudah-mudahan tentunya Hajat Lesti Kejora selalu terkabulkan dan mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan Berikutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial dari Bang Putra Kita lihat di akun Instagram pribadinya Bang Putra mengunggah sebuah postingan foto bersama Lesti dan Bilar Beserta istri tercintanya para sahabat ya Terlihat sangat bahagia sekali dalam postingan ini Tentunya kita salah fokus banget sama tangannya Rizky Bilar, apa sahabat ya? Wow, tentunya membuat kita penasaran dan traveling, Pak, sahabat ya, apa mungkin Rizky Bilar lagi genggam tangan dari LMS ya Aduh, tentunya bikin bahagia banget nih melihat postingan foto dari idola kita, Pak, sahabat ya. Tentunya pasangan halal dan pasangan menuju halal ini, Pak, sahabat ya, mudah-mudahan selalu diberikan. Kebahagiaan, amin Ya Rabbal Alamin Dalam posisi tersebut juga tentunya Bang Putra musuhkan sebuah kalimat caption Yang sungguh the best banget Disitu mengatakan Gak usah bandingin hidupmu dengan orang lain Cukup bandingin dirimu yang sekarang Dengan dirimu yang dulu Itulah caption the best dari Bang Putra Tentunya memang luar biasa banget Kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Putra ini Bersahabat ya Tentunya banyak sekali komentar dari para sahabat salah satunya dari akun instagram abang bilar nih bisa mengatakan dalam kolom komentar papi emang terbaik kalau bikin kuitas bismillah teh air uang satu koper katanya wow <tentunya>, tentunya ini adalah salah satu bentuk kebanggaan juga bersahabat ya mudah-mudahan lesti bilar secepatnya bisa melangsungkan acara pernikahan dan tentunya tetap menjadi inspirasi buat banyak orang Berikutnya para sahabat kita lihat ada momen spesial banget ketika live Instagram dari Banderi ya Ini ada sebuah momen spesial banget nih Tentunya Lesti Kejora diuyul-uyul oleh Rizky Milnar Ini saking bahagianya para sahabat ya Tentunya bahagia banget syuting Facebooker ditemani oleh Lesti Kejora Aduh, Tentunya luar biasa banget Membuat kita semakin bahagia juga melihatnya para sahabat ya Kita doakan, kita dukung, kita support Buat hubungan mereka tentunya mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran sampai menuju halal Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali menuai banyak komentar dari para fans Yadi dari akun Instagram Mardawati 1973 disitu mengatakan dalam kolom komentar Harus kuat jadi istrinya kakak diputar di giling katanya ya Ada juga komentar dari akun sylvie4158 disini mengatakan kakak dede gemes bismillah bang imron uh, tentunya cute cute banget komentarnya para sahabat ya tentunya tetap kompak tetap solid untuk mendukung idola kesayangan kita mudah-mudahan selalu diberikan pelajaran sampai hari nanti amin ya rumal alamin kita masih menunggu kejutan barunya para sahabat mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik kabar bahagia selanjutnya tunggu satu info dan kabar terbarunya ini informasi di pagi hari ini para sahabat bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar ya Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.